Halo guys pada video kali ini kita mau jelasin gimana caranya bikin icon senjata. Nah pada video sebelumnya di tutorial bikin custom senjata kan kita sudah jelasin tuh gimana caranya uh, bikin senjata custom sampai bisa digunakan di in game ya. Tapi kan kemarin ada kekurangan yaitu iconnya belum ada ya. Nah pada video kali ini kita bakal nyambungin Tutorial sebelumnya untuk hmm, ngelengkapin apa yang belum ada, oke? Okay. Seperti contohnya di sini pada <kuh> inventori ini image -nya masih not found ya, jadi yang kita buat waktu itu. Nah langsung aja kita ke foldernya, ini kita masuk dulu. Nah, Pertama-tama kita buka folder cspb kemudian masuk ke jstrike addons amxmodx config nautilus nah uvpons ini kita buka aja oke okay. nah, dan sini kita bakal nyari yang namanya comment eh oh, sorry ada model nah ini kan g yang buat kita buat di sini di tab model itu bakal kita gunakan untuk uh, nulis hood kill atau icon kill di pojok kanan atas tuh ya yang warna hitam biasanya kalau kita kill nah itu dia patokannya menggunakan model Nih. nah untuk untuk yang. yang di inventory, icon atau di shop itu icon sejatinya kita menggunakan command nanti kita kopas di GFX ya, GFX itu Untuk Tampilan gambar-gambar <tuh> Oke, kita ke ke balik ke strike Ke GFX Nah, ini ada listnya Listnya kita buka Nah, pada bagian D D Nah, D ini Untuk tampilan icon kill Punya kanan atas itu Nah dia nulis namanya itu make nama yang di sini, nama yang model. Oke. Okay. Kemudian untuk yang i, i ini untuk icon inventory atau shop. Nah, dia eh, menggunakan nama yang komen ini, komen. Nah, pada kasus kemarin kan kita menggunakan basicnya g G36C original ya, otomatis si D nya ini, yang D, D-nya kita tetap menggunakan G36C yang ini, jadi nggak dioprek-oprek tetap yang original. Nah, untuk yang icon, nanti kita bikin sendiri, ini bisa kita copy. kemudian komennya kita copy dari sini harus sama supaya nanti di in game-nya atau di launcher itu muncul senjatanya sesuai dengan namanya nah ini kan belum selesai ya karena ada informasi di sini ini kan launcher weapon inventory itu alamat-alamat image-nya ya kayak contohnya launcher weapon inventory 0 ada di sini GFX launcher response nah ini inventory weapon 0 nah kalau kita buka itu di sini ada koordinatnya nih ini koordinat dua angka dan dua angka belakangnya ini Ukuran gambarnya misalkan ya 117 kali 57 ya nah berarti ini si 36 ini ukurnya 117 kali 57 gitu wilayahnya yang bakal ditampilin di inventory jadi nggak bawa semua gitu untuk untuk 24341 nya itu titik koordinatnya dari sini setik dari sini itu 341 gitu nah ini kan inventory penol ya nah berhubung di sini udah penuh ya udah penuh kita mau coba bikin di sini inventory 4 nanti tapi tetap kita copy dari G36C yang normal ya kita edit edit dikit aja di Photoshop supaya ada bedanya untuk editnya bisa pakai Photoshop atau paint ya paint.net cuman pada video kali ini kita mau jelasinnya pakai Photoshop karena Menurut saya Photoshop itu lebih presisi ya, ada, ada magnet untuk untuk bisa menyelesaikan alijmennya Jadi bisa di tengah-tengah, itu enak gitu, ada pembatasnya Nah ini kita udah buka yang lapak kosongnya ya Tapi kita buka juga yang, yang originalnya untuk kita copy gitu 6c nya aja. Nah ini gitu 6c nya bakal kita copy untuk dia base nya. Copy dan kita taruh di sini. Nah ini kan masih random ya, Nah Kita mau bikin ukur ukuran pakem -nya ya. Kalau kita sendiri di korobak sebenarnya kan ukurannya yang sesuai inventory biasanya kayak gini kita bikin shape dulu klik nah chromebox biasanya menggunakan angka 20557 57 ini. ini angka ini kita salin ke sini ini kan yang ukuran tadi ya ukuran 20557 57 nah. minimalis lagi Nah ini kalau sudah selesai kita bikin, nah ini seperti ini Nah ini untuk mengetahui batasan-batasan senjata nanti yang mau ditampilkan itu Nah kalau ini kan hampir kena ya, usahakan jangan sampai kena Nah seperti ini Oke ini udah cukup tempatnya nah, sekarang si senjatanya nih kita taruh ke dalam kotak ini supaya nggak ini kan kotak ini mau diseleksi ya nanti titik koordinatnya nanti kita tulis di sini nah usahakan si senjata jangan sampai lewatin batasnya kalau ngeliatin tuh nanti dia diin nya kepotong gitu gambarnya nah untuk biar bisa presisi di tengah ini biasanya kalau di Photoshop udah ada magnetnya ya nah no. nah nah gitu cuma biar lebih, lebih presisi kita biasanya menggunakan ini senjata yang di klik, klik sekali tekan kontrol klik, klik si base nya nih si base hijaunya nih nah ini nanti kita ada alignment nih si tengah tengah atas bawah tengah tengah kiri kanan tuh nah ini udah pas di tengah gitu nah, ini kan kita masih original ya masih ada bedanya nanti kalau di bisa kelihatan bedanya. Nah kita mau copy gambar dari internet. Ini desain yang kemarin. Nah, kita paste ke gitu-gitu 6C-nya supaya ada perbedaan. Kita bisa tambah layer. Kemudian tekan Ctrl Alt G supaya si layer yang atasnya ini hanya nempel ke gitu-gitu 6C jadi nggak keluar keluar gambarnya maksudnya oh, kita bisa paste. Nah, udah kelihatan ya lebih ini kan. Udah ada efek tekstur-teksturnya. Hmm, nah. udah lebih gahar lah ya. Banding bisa kita main ya. Pamannya kayak gini ya. Atau bisa lebih di gelapin lagi ketika enam ini, supaya lebih kelihatan. Oke, ini kan kelihatan petir petirnya gitu ya. cobaan dulu deh. Nah kalau kameranya udah tersedia, ini saatnya kita ngatur koordinatnya nih. Caranya pakai ini nih, info. Kalau di sini nggak ada, bisa tekan Windows, info. Info ini bakal ngasih tahu nih di kolom sini. bakal ngasih tahu koordinat atau koordinat gambar yang kita gunakan. Nah caranya gimana biar tahu? Ini tinggal kita seleksi ya, pakai rectangle Dari ujung sini Ujung sini Nah di sini ada terlihat ya Ada angka 410 dan 170 Nah itu koordinatnya ya Nah kalau yang bawah itu Sesnya tadi kan yang 20557 Kita tulis 410 170 410 dan 170 Ya Nah untuk file ini kan Inventory w Png ya. Nah itu kita harus sesuaikan di sini ya. Inventory 44 PNG Kalau sudah ini bisa di save Nah untuk senjatanya ini kan hijau ya Kita harus hidden aja nih di sini nih, hidden <tuh> Supaya nanti kalau di save Supaya nanti kalau di save nggak kelihatan hijaunya gitu. Bisa ini bisa tinggal kita tekan shift, ini klik dulu satu, tekan shift, klik semua, control E. Nah, ini udah jadi satu gambarnya kita save, control S. Nah ini dia bisa di close nih. Ini juga dia bisa di close. Nah jadi si gambar kita, inventory mod udah ada kita ya yang versi modnya nah kalau udah selesai ini mesti kita cek di sini di launcher dan di in game nah ini ada ya sejatinya udah Gak berubah, beda dengan ketikan si yang biasa. Inventori pun gak berubah. Cuma kita tes. Nah, ini udah ada ya, inventory. Nah, ini berhubung saya edit lagi, skinnya kemarin. Ya, kita tunggu Nah, ini ada work, nih mungkin cukup sekian video dari saya jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan komen kalau kalian suka dan share ke temen-temen kalian yang juga suka modding sampai jumpa di video berikutnya bye bye